Halo, guys! Welcome back to Catatan Kaki. Masih bersama kita, Fani Hafdan, dan Gus Kris. Oh, no. <laughs> no. oh, <kamera>. yeah. <laughs> Kita udah masuk di episode 15, wak Sebelumnya kita ini aja ucapin uh, yang lagi puasa. Oh iya. Yeah. Ya selamat buat kalian yang menjalankan ibadah puasa. Ya. Yeah. Semoga puasa Anda berjalan dengan baik yeah. tanpa suatu yeah. godaan. Dan jadi bulan yang penuh berkah. Yeah. Benar, benar. Oke. Okay. Kita kedatangan tahun lagi. Kemarin kedatangan Bapak Abdul Rahinap tahun belas atau 15 di hotel di salah satu hotel di Jogja. Iya. Yeah, Dan kita Jogja. sharing tentang pengalaman horor. Iya. Yeah. Nah, kali ini bakal berbeda. Men. Siapakah dia. Halo kakak. Halo. Ya. Namanya siapa kak? Cinta Laura. Bro. Oh, Cinta Laura pak. Kita bisa datengin Cinta Laura Cinta Laura, <laughs> Cinta Laura versi ke Arifan lokal. Iya. Nama aku Karina. Karina tuh mobil pak. Masa? Iya. Karimun. <laughs> Karimun tuh, iya nama gunung juga sih pak. Oh iya, iya. iya. Oh, iya. Mungkin ini dulu. Ini... Apa terus dari gunung atau mobil gitu? Iya. Ya namanya. Kenapa namanya bisa Karina? <guluh> Apakah kakak tahu? Aku telepon orang tahu dulu. Oh ya. Dia <guluh> pengen orang tuanya <guluh> <guluh> Mari kita jawab berdua, pak <guluh> <guluh> Eh, ini pertama kali ya host kita ini kenapa? Grogi, man. Eh, eh, masa grogi sih pak? <guluh> Tanyain sih bu apa sekarang. Uh, Sibuk-sibuk ngapain sekarang Karina? Apakah masih kuliah atau gimana? Sekarang karena aku udah wisuda, tapi belum dapat kerja. Jadi aku sibuk tiktokan aja sih. Mm. Produktif banget TikTok kan? Sekarang sibuk TikTok gitu, tapi udah wisuda dulunya jurusan apa? kak? jurusan TikTok, nope. jurusan TikTok gitu Pak. Kan ada guest kita yang cantik dan lucu, Pak. Iya, kemarin kan kayak gini-gini gitu. Kita jangan lupa untuk terima iya. kasih, Men, kepada Merzuri. Merzuri, iya, yeah, kita tadi dikasih <laughs> tiga kaos, iya, Eh Ekar jangan buka <laughs> ikan. Aduh, Tapi terus, bahannya tuh enak ya? Iya. Enak banget, Pak. Nyaman gitu. Nyaman. Kayak pengen di sini terus. Untuk yeah. kalian yang pengen beli uh -uh. merchandise kaos ini bisa langsung ke distro-nya di Tegal Banten. Oh iya, Tegal Banten. Untuk Baden. kalian yang domisili jemberananya yeah. Dan kali ini kita akan membahas apa, Pak. Kita akan membahas hal yang emang asing bagi ya Kenapa asing? Iya, kan, maksudnya Oh iya, kehidupan aku tuh gak ada. Oh benar, benar, benar. Karena kali ini kita akan membahas kasta, kasta berat, katanya. Tahu bagi kalian yang gak tahu kasta, Pak. Iya, ya, udah jelasin sedikit. Oke, okay, oke, okay. kasta itu merupakan suatu jenjang, jenjang nama atau jenjang tangga kerajaan. Ya, pokoknya saya tahu kasta, Pak. Artinya dia tuh membedakan warna. Kalau saya baca buku hmm. gitu, kalau kasta itu adalah berbagai macam warna yang dikelompokkan ke dalam orang-orang contoh. Kayak kalau di Jawa itu kayak sultan gitu kan, terus di bawahnya selir gitu. Apalah namanya kan, Gusti Kanjeng gitu. Dan Kalau di Bali, di Bali ya? ya di Bali pun gitu. Kalau yang pertama, Dia bagus oh itu, itu bagus. Dari lapis ini ya, Brahmana ya? Pak, yang lebih tahu ini ya, nggak tahu saya Pak. <laughs> di bawah Brahmana tuh apa? Satria. Oh, Satria ya, itu yang kayak apa? Kayak itu Gusti itu? Masuk ya, kayak. Nah, aku waktu ya oh, iya. bagi orang Bali itu sangat berpengaruh nggak sih untuk kehidupan? Ya, berhubung dia itu jurusan sastra kasta Indonesia, nggak <tuk> <tuk> aku kuliah jurusan apa? Uh, aku kuliahnya jurusan ekonomi pembangunan. Apa sih yang Karina tahu tentang kasta? Kar? kasta itu menurut aku kayak suatu tingkatan seorang sih, cuma kayak menurutku orang-orang terlalu... apa ya, membedakan kasta. Hmm. itu sekarang jadi kayak berpengaruh sama kehidupan kita sih gitu hmm. adatnya sama budaya masih kental gitu okay. ya jadi ya, kita masih juga ke pengaruh gitu uh, sama sampai sekarang berpengaruh kemana aja? kayak ke ekonomi nggak? Nggak pengaruh ya? Kok ekonomi menurutku enggak sih, oh, lebih iya. ke jodoh oh relationship itu susah men dari pengalaman pribadi gitu ya kok jadi curcol ya? iya yeah. kayak ke, kepercayaan masing-masing orang sih ada yang misalnya dari <laughs> kalangan yang nggak berkasta gitu kayak nggak berani sama yang berkasta gitu dari Oh gitu mm -mm, dan dan dari orang berkasta juga kayak istilahnya nyerot gitu kayak nggak mau kata baru nih mbak apa nyerot nyerot nyerot itu kayak turun tingkatan gitu oh up down grade iya uh, uh, uh, yeah. okay. <laughs> <laughs> <laughs> oke kita kan ngomongin relationship ya mm -mm. secara tidak langsung ya apakah kalau kastanya di bawah nih sorry ya uh, ini dari yang di bawah itu uh, cewek ya okay, okay. atau cowok yang di bawah tuh cowok uh. yang apa namanya tingkatnya yang lebih tinggi tuh cewek itu punya resiko gak sih kayak uh. gak maksudnya kalau itu benar terjadi itu ada resikonya uh. gak? balik lagi sih ke masing-masing hmm. jadi kayak setiap keluarga gitu kan punya kayak aturan-aturan yang misalnya kayak ada keluarga yang fanatik, mungkin harus anaknya berkasta, eh, pacaran semua orang yang berkasta, nikah sama hmm. orang berkasta, tapi... ya menurutku balik ke masing-masing sih, aku gak tau resiko yang misalnya kalau si cowoknya hmm. ngambil orang yang berkasta, tapi dia gak berkasta gitu. Oke, okay, hmm. oke. Okay. Aku sini mulai paham sih, Pak. Itu ternyata kayak kepercayaan aja sih. Hmm. Semua orang juga boleh kan memilih kepercayaannya, bener kan? Itu juga hak asasi manusia. Dan setelah kita ngomain kasta, men. Iya. Biar obrolan kita lebih menarik Ah, uh, uh, bener Kita buat challenge Challenge Tadi kita uh, udah di briefing ya Iya, iya Sama anak-anak kreatif ya kan? Bener <laughs> Kita mau challenge apa nih pak? Kita akan challenge Tebak kata Iya tebak kata tapi dia dipakein yeah. headphone Iya yeah. yeah. Jadi ntar ada satu yang dipasangin headphone uh -huh. Dan suaranya itu kenceng banget Bener Jadi lawannya ntar ngomongin apa Terus yang pakai headphone ini jawab gitu uh -huh. Nanti kita akan menghidupkan musik belganjur pak Eh, apa gender? <tose> <tose> apa beneran, tuh gendang? Anjir, enggak, teble ganjur, Kar. Kasih tahu, Wat. Kan? Teble itu kayak alat musiknya apa? Kayak musik Bali gitu. Oh. <tose> yang dung ding dung ding gendang. Teble ganjur, Jadi di sini uh, Karina akan memakai head. Agus Krishna ya? Eh, kok ya. saya terus, Pak? Iya, men. Anda dong. Anda dong. Oh, entah kira. saya sebagai juri aja. Nanti yang kalah dicium, Pak, ya. Hah? <tose> oke okay guys jadi entar aku di belakang kamera dan teman kita yang dua ini Agus Krishna sama Karina akan mencoba challenge tebak kata yoi jadi yang sekarang yang menjadi apa nih yang jawab ya siapa dulu yang jawab Karina karena Karina. udah pake headset. dan di sini okay. Karina udah ini close ya Pak udah close ya udah udah nggak denger apa-apa dia apa-apa Oke okay. gimana keseruannya kita langsung cek hidupnya ikan asin tetes enak ikan I ikan eh e ikan as ikan, ikan asin, asin pepes enak pepes pindang ikan asin ikan asin pepes enak pepes enak ah benar benar botol pertamina botol pertamina botol bintang bintang <daran cara> <poderormuş> botol pertamina Botol minta minta. Botol Pertamina. Botol minta minta. Bunga bang. Burung. <laughs> Bunga bang. Burung apa? Bunga bang ponsterling Burung apa? <laughs> Burungku gede cok. Enggak <laughs> tahu. Bunga bang ponsterling burung apa membelah diri <laughs> burung mutan <laughs> mata uang mata uang perempuan Ma mata uang mata uang perempuan jepang dua ribuan <laughs> Oke oh, ya, ya, ya, ini ya, baru di ya, 2000 <laughs> mata mata uang, uang perempuan buat Jepang kembang mata uang mata uang perempuan penipuan <laughs> apa sih mata uang perempuan perempuan mata uang membuat perempuan Membuat Perempuan Jepang Jepang hmm. Menembak <tie> Kota Berangkas Pepes Ikan Tiga kali ingat, ya, Tiga kali kotak Berangkas Pepes Ikan Lonte <tie> <tie> Oh Loundre No Tulangnya lagi sekali ya Kota Berangkat Pepes Ikan Pokoknya pelajaran Pepes Ikan <tuk> <tuk> <tuk> Bank BRI Ponsterling sterling Bank BRI Petty Bank, Bang Bang BRI Ponsterling Indigo Baskara Putra Insinyur pacaran muda Indigo Di Baskara Dildo Putra muda apa <laughs> <gulau> Indigo, bodoh, Putra, tidur, pacaran muda, bodoh, bodoh, bodoh, Botol Lemon Tumpah <gulau> <tong> <tong> Pertemuan di Ningrat Sejahtera Perhimpu, Perhimpunan Serikat Sejahtera Pertemuan di Ningrat Sejahtera Perhimpunan Ikat Sejahtera Pertemuan di Ningrat Sejahtera Pengen pulas tiket kereta Aduh sulit banget nih pak Bang. nah, Dan kita tadi udah ngikutin challenge mereka ya Gimana, gimana perasaannya? <coughs> Kelihatan goblok deh Emang goblok deh dulu <laughs> <terkata> <terkata> Tuh, ya. Tapi seru itu mainnya ya iya. Tapi untuk kalian yang pengen challenge kayak gini lagi Bisa tulis di kolom komentar mener Ya bisa man, ya. tulis di kolom Kita besok challenge dengan siapa? Ya apakah Karina lagi? Yeah. Apakah? Atau bapaknya Karina? <tuh> Kita terima kasih buat Karina. Iya, terima udah kasih banyak. ajak Challenge. Uh, uh. Ya, terima kasih buat Mercuri udah sponsoring baju kita keren keren <tuk> baju keren banget. Kah, keren, keren banget. Gimana keren bangetnya? Keren banget. Ya, terima kasih juga buat Mercuri karena sudah menyupport channel Catatan Kaki. Iya, untuk kalian yang, yaitu tadi ya untuk kalian yang pengen kepoin katalog uh, mereka, uh, uh. langsung aja di Instagramnya nanti kita taruh di link di bawah. Deskripsi di bawah. Oke, ya. satu pertanyaan dong buat Karina gimana sih tipe cowoknya Karina sih Waduh. ya? Sebenarnya kalau tipe gitu nggak ada sih cuma ha. ya yang penting nggak buaya aja ya. <gat> ya, bener, pengalaman pak. pengalaman uh, uh, buaya itu nggak laki aja kan? Ya. nggak Betina tapi ada juga lebih ganas buaya laki itu aja. itu aja dari kita terima kasih yang udah nonton sampai habis bener jangan lupa subscribe channel ini apalagi share share ke teman kalian oke okay. jika kalian punya teman uh -uh. uh -uh. dan kalau kalian pengin kepoin instagramnya Karina Iya nanti kita taruh di link deskripsi di, link deskripsi ya. di bawah ya, uh -uh. kalian boleh follow boleh, boleh DM. juga stalking boleh ya. DM jangan nanti enggak dibaca iya <laughs> ya kecuali anda endorse ya. ya gitu sih ya terima kasih itu aja ya. dari kita oke okay, saya makasih. Fanny Haf. saya Gus Chris saya Karina Mundur okay. diri dari hadapan anda terima kasih dan sampai, sampai jumpa, jumpa.